Hey yo, manila sprite, manila sprite. Hai Sob Fahri di sini dan Sob di sana meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi ya Sobat sekalian. Sobat sekalian, ini adalah hoodie jaket dari Aroid Indonesia. Ini kiriman dari Mas Kiki ya. Terima kasih untuk jaketnya. Nih keren ya, tulisannya Aroid Indonesia. Belakangnya juga ada tuh. sobat sekalian ini apa sih nah sobat sekalian ini ada yang mengatakan bahwa ini antrium gigante sobat sekalian tapi apakah benar itu namanya antrium gigante oke kita akan bahas lebih lanjut mungkin sobat terheran-heran ketika Fahri posting antrium yang sebesar ini mungkin sobat sering melihat dengan caption antrium gigantea ya dengan caption antrium gigante nah, sebenarnya namanya apa sih apa benar namanya Anthurium gigantea apakah ini masih spesies atau hybrid dan ternyata masih bisa gede lagi, sobat penasaran kutin Fahri terus ya oke okay, sobat sekalian jadi ini sebenarnya namanya adalah Anthurium manila Sprite. Namanya Anthurium Manila Sprite ya. Jadi bukan Anthurium Gigantea ya, Sobat sekalian. Jadi kalau selama ini Sobat melihat namanya Anthurium Gigantea ya, itu tidak benar. Fahri waktu itu juga pertama dapetin Anthurium ini juga menggunakan nama Anthurium Gigantea, ya, tetapi Fahri cari referensinya, Fahri telisih Fahri telusuri. Ternyata yang ada spesies Gigantea ya, itu hanya Philodendron Gigantea, ya, Rapidophora Gigantea. Ya. Kalau untuk Anturium itu tidak ada yang gigantea ya. Jadi ini sebenarnya namanya adalah Anturium Manila Sprite Nah dari namanya itu sobat pasti bisa membayangkan bahwa ini termasuk Anturium Hybrid ya Atau silangan sobat sekalian Nah silangan antara apa sih? Kenapa namanya Manila Sprite? Jadi kemungkinan yang menyilangkan ini adalah orang Filipina Jadi menggunakan nama ibu kota Manila atau Manila Sprite Jadi ini kebanggaan dari Manila Daunnya bisa gede banget, dan ini udah produksi tongkol. Nah, sebenarnya dia silangan dari apa sih? Oke, okay. jadi ya, Manila Sprite ini, sobat sekalian, dia adalah silangan dari anthurium luxurian. Turium luxurian ini jadi dapat kerut-kerutnya dari luxurian ya, dan juga anthurium Fausto Mirandai. Nah, kebetulan Fahri. Fausto Mirandainya masih punya yang ciblis ya Cah ciblis, jadi belum gede Ini bisa gede banget, jadi keturunan Daun yang bisa giant form Cijantik Itu didapat dari Fausto Mirandainya Nah, teman Fahri Ada yang punya Fausto Mirandai gede banget Itu punya emas tolani Dari bulion orchid, videonya seperti ini Nah, jadi Antrium Antrium Fausto Miranda ini termasuk anturium yang sangat bisa gede banget, kemudian daunnya itu warnanya hijau tua, kemudian ada seperti tepung-tepungnya yang warna putih jadi kayak di pelepah pisang itu nah itu unik banget jadi selama ini yang menggunakan nama anturium gigantea ya, ini namanya Menela Sprite bukan gigantea ini masih bisa gede lagi, masih bisa dua kalinya ini besarnya sobat sekalian Ini dulu Fahri pelihara sejak ya kira-kira dulu segini ya Sejak segini Ini segini udah bisa produksi bunga Nah untuk Menela Sprite ini agak susah dari bunganya memproduksi biji agak susah Karena seperti hidupnya untuk luxurian Ini untuk produksi biji itu agak susah jadi sobat harus tekun untuk Mengawinkan atau Selfingnya Cakep banget Manila Sprite itu Fahri sedia yang Satu daun Satu daun tuh Udah kelihatan karakternya Untuk Manila Sprite nah, Segini nih ya Ini dari potongan bonggol Untuk Manila Sprite nah, Kalau sobat sekalian punya omah yang gedong-gedong Tuh punya omah yang gedong, mau halamannya luas, terasnya luas, mau dikasih yang gagah-gagah, yang nggak mursidaria, yang prestisnya tinggi, ya pakai Mendelati Sprite ini. Atau kalau nggak Luksurian, atau Fausto Mirandai. Nah, Fausto Miranda ini juga Fahri sudah wisri selama, tapi baru keturutan punya yang cibis ciblis dua ya. Kalau masih kecil seperti ini, masih mirip dengan anturium bunga, sobat sekalian. Tapi lama-lama nanti daunnya akan gede terus telinganya itu mekangkang gini ya nanti telinganya mekangkang oke kemudian untuk medianya apa sih untuk manila pride jadi termasuk antrium yang nggak rewel meskipun ditinggal mak dan ibunya dia nggak rewel ya dan medianya Fahri pakai sekam fermentasi nih sobat sekalian jadi sekam fermentasi yang biasa boleh yang varigata juga boleh hama dan penyakit yang biasa menyerang hama itu biasanya ini ulat, ini bolong-bolong dimakan ulat coba sekalian kecolongan waktu daun muda daun muda kan orang seneng apalagi ulat ya nah ini dimakan ulat bolong-bolong, kemudian juga kadang terserang kutu daun kutu daun itu yang menyerang di daun nempel-nempel kayak perangko perannya putih-putih, nah kutu daun kalau dibiarin nanti daunnya jadi kayak gini nih jadi mozaik jika kayak gini, ini udah telat bersihnya Jadi klorofilnya itu disedot oleh kutu daun itu Sehingga warnanya jadi kayak gini, nanti rontok Nah yang ini yang daun baru udah nggak kena, udah sembuh ya Ini sayang banget kayak gini Ini juga dimakan ulat Jadi karena memang di Fahri Orchid ini Suasananya, greenhouse-nya seperti hutan Sehingga banyak sekali tanaman-tanaman aroid itu yang dimakan bekicot, dipakan, dimakan ulat itu hal biasa karena kita menjaga daun utuh ribuan daun utuh itu ya enggak mudah sobat sekalian gitu ya kak? Siap. Oke. kemudian bagaimana cara mengatasi hama dan penyakit pada Anthurium manila Pride? untuk hama seperti kutu daun sobat bisa secara manual membersihkannya dengan kain basah atau secara kimia sobat bisa menyemprotkan insektisida khusus untuk kutu daun. Kemudian untuk penyakit karena jamur itu ditandai dengan bercak-bercak berwarna coklat, itu sobat bisa mengatasinya dengan menyemprotkan fungisida. Nah, kemudian bagaimana sih tips supaya Anthurium Manila Sprite sobat sekalian itu cepat besar gitu? Oke, sobat perlu tahu nih. Semua itu nggak ada yang instan ya Jadi Fahri nunggu sampai gede pun ini butuh waktu bertahun-tahun Jadi sobat tunggu aja sabar aja rawat dengan baik Nanti pasti akan gede Karena ketika tanaman yang kita rawat Kemudian dia tumbuh dengan besar Membutuhkan waktu itu sobat akan merasa sangat puas nih sobat sekalian Nah kalau sobat nggak sabaran nih Nah beli aja langsung yang gede ya sobat sekalian Ya tapi konsekuensinya sobat harus merogoh kocek cukup dalam nih sobat sekalian untuk mendapatkan Anthurium Manila Sprite Jadi untuk Manila Sprite ini kesimpulannya Dia suka tempat yang teduh, semakin teduh nanti daunnya akan semakin gelap Jadi nggak full matahari ya tetapi di bawah naungan shady area Kemudian dia juga boros unsur hara nih karena ukuran daunnya cukup besar sehingga sobat perlu memberikan pupuk secara rutin, baik itu pupuk organik ataupun pakai pupuk slow release sobat sekalian. Nah, Fahri jarang menggunakan pupuk kimia, karena pupuk kimia itu efek jangka panjangnya nggak bagus sih sobat sekalian. Jadi, Fahri lebih suka pupuk organik yang Fahri taburkan di media tanam. Sobat bisa pakai pupuk kandang fermentasi, pupuk slow release, yang banyak beredar di pasaran nih sobat sekalian, karena... Sekarang ini, untuk beli peralatan tanaman, kebutuhan bercocok tanam itu sangat mudah, ya Sobat sekalian. Bisa beli online, oke Sobat sekalian. Jadi, ini anthurium Manila Sprite. Jadi, selama ini yang pakai nama gigante, ya diganti, ya bukan gigante, tetapi Manila Sprite. Oke, semoga video ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Kalau ada yang mau pesan silahkan langsung whatsapp ke nomor yang Fahri sudah sematkan di kolom komentar sobat sekalian Untuk sobat sekalian yang pecinta anturium, anturium-anturium daun hati Ini termasuk salah satu anturium yang recommended selain Luxurian dan juga Fausto Mirandai Oke sob itu tadi tentang Manila Sprite, Manila Sprite, cantik. Antrio Manlasprayt ya. Sampaikan saja kritik dan saran di kolom komentar ya. Mari tunggu sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk.